Mulai periksa lagi yang tadi ya, yang sudah mengirimkan, terutama kita buka yang file yang sudah terkirim sebelum jam 8 ya. Pertama kita lihat Muhammad Fandi ya, Muhammad Fandi. Kita lihat di sini hasilnya apa yang dibahas di dalam temuan ini. Oke Muhammad Fandi ya, ini saya rasa udah cukup paham ya untuk pemodelan ini nanti bisa dilanjutkan lagi seperti apa nah ini ada produk jadi terus sini unit terproduksi atau retro produksi bisa ditambahkan di disini untuk Muhammad di nah sini tinggal tambahkan produk jadinya lama-lama seperti apa ya Nah, ada pergerakannya bisa terlihat seperti jarum jam. Oke, saya rasa punya Muhammad Afandi variabel uh, variabelnya sudah cukup paham, cukup bisa dimengerti ya. Uh, nanti berikutnya saya perhatikan punya Muhammad Afandi ini sudah sudah. Ini piston itu punya siapa ya? sajainya di Oke punya patturhman ya Apakah punya patturrahman ini bisa berjalan kalau nilai matematisnya sudah dimasukkan harusnya bisa berjalan nah ini berarti nilai matematisnya variabel di sini belum ada yang dimasukkan ya modelnya mungkin sudah benar tapi di sini nilai matematisnya belum dimasukkan. Saya masukkan misalkan seribu untuk persediaan awalnya persediaan. Terus produksinya berapa? Produksinya 855 atau 855. Terus di sini pemesanannya berapa? Nah pemesanannya boleh dimasukkan misalkan 1.222. Nah 1.222. Ketika dimasukkan ke di sini persediaannya. Kita simulasikan modelnya. Modelnya sudah benar. Mungkin di sini tinggal masukkan ini ya, hasilnya adalah one way. Nah, berarti di sini ya, tinggal di besar biar terlihat. Ini ya, nah, ada pergerakannya. Simulasinya dalam perlama lama dia akan persediaannya menjadi minus ya, karena di sini persediaannya berapa? 1000 Permintaannya ada 1.222 dan disini produksinya atau suplainya cuma 855 maka di sini akan lama-lama menjadi habis kapan dihabisnya habisnya baru di sini kita gambarkan lagi dengan ini nah kapan dia akan habisnya ya persediaan jadi lama-lama persediaannya menjadi minus oke punya patrohman kita berikutnya ke chandra Bagaimana punya chandra, oke finish ya, chandra ini udah selesai, apa belum modelnya sudah ada? Jika di sini modelnya sudah ada, maka untuk menarik sininya harusnya sudah ada juga, ya. Kita perhatikan di sini, kita inventorinya ada ga? Oh ada, uh, ininya ada nggak? Ada produknya? Ada nggak? Bisa saja. Ini merah semua ya. Ada yang salah nggak? Harusnya di sini berarti nilainya 400, persediaannya, terus produknya sebagai suplainya berapa? Oke, bisa diganti di sini sebagai boleh-boleh saja ya, penting pemahamannya nanti bagaimana. Nah, ini masih masukannya ini variabelnya masih kurang ya seperti nanti kita contohkan lagi yang udah ini aja tugas. Nah, oke, okay. ya ini punya masukin saja. Nah, ini juga sama tadi. Jadi di sini modelnya sudah bagus dipengaruhi oleh apanya? Tiga yang belum ada itu adalah di sini nilai-nilainya. Nilai matematisnya ini masih kosong semua, ya nilai matematisnya masih kosong semua. Ya, masih kosong semua. Jadi ini kalau mau dimasukkan tinggal masukin angka berapa. Kita pernah belajar tentang inventory, mana persediaan, mana proses produksi, mana dalam WIP in process dan lain-lain ya. Ini sebenarnya tinggal dibuat model aja dari teori yang pernah dipelajari Oke, kita lanjut berikutnya punya Aji Anji Pratama, Anji Pratama. Kita lihat hasilnya. Punya Anji itu ya, oke. Okay. Punya Anji itu tentang uh, keuangan ya, bunga bank. Di sini kita bisa lihat ya, punya Anji belum ada modelnya. Ini jumlah uang, ini pengambilan, terus ini simpanan. Hasil dari ini berapa lama nanti kan akan habis juga kan? Karena yang merah itu sebagai jumlah uang dari sini. Nah, ini lama-lama kan akan berkurang karena uang yang ada itu dia hanya 40.000 simpanannya, menyimpannya dia e, sebentar bukan itu yang dikliknya ininya. Yang disimpan itu 45.000, tapi dia pengambilannya 48.000. Jadi lama-lama uangnya akan habis, ya. Jadi bukan bertambah ya. Kita lihat di sini. Hmm. Coba bukan dia akan tambah akan minus ya. Kita lihat lagi berikutnya. Contoh berikutnya yang di oleh. Oke, bilang dulu deh. Hilang. Oke, hilang di sini ini ini hilang juga masih ini ya. Tadi eh, masukkan nilai-nilainya variabelnya. Ini masih tidak bisa diinian, tapi contoh-contoh sebelumnya bisa diambil di file dlearningnya. Di Punya Murjani, ya, Murjani kayaknya tadi udah cukup saya lihat udah cukup bagus. Nah, dia membahas tentang finish ya. Jadi Murjani di sini kita perhatikan di sini adalah ada nilai-nilainya, tapi di sini Murjani masih belum lengkap. Nah. Kita ciat di sini, nah, oke, okay. kita ambil misalkan di sini, sebentar ini ada digeser ke bawah, tangkap laju. Nah, boleh itu kan dia bisa di tradisional, mungkin bisa beberapa, ya. Nah, ini, nah model simulasinya bisa ulang lagi. Nah ini eh, dari Okay. Laju tangkap tradisional ya lama-lama dia menjadi berkurang. Kita ambil lagi contoh lain misalkan dari sini kita akan mengambilnya yang mana eh, hasil, nah apa ini hasil total dia akan menjadi naik. Ya ada nol lama-lama dia menjadi naik. Terus kita bisa contohkan lagi mengambil ini aja sebenarnya ya. Oke okay. kita ambil di sini induknya yang mana? hasil pukat nah kita ambil hasil pukat ya, hasil pukat eh, yang induknya ini hasil tradisional terus satu lagi di sini mana sebagai indukannya ikan tangkap Koba. nah ini dia ya yang punya berjandi saya rasa sudah cukup bagus ya seperti ini cukup memahami tinggal di sini dimasukkan nanti ya yang ini sebagainya mau diambil yang mana misalkan disini hasil tradisional lama-lama itu kan seperti apa ya, hasil tradisional dia tidak berubah nah bagaimana tangkapnya nah ini bisa diberikan berjalan ya kita ambil lagi dengan contoh lain contoh lain misalkan sebentar belum nyampe ya. saya di sini pasti tangkap coba pasti tahu ya gimana hasilnya ya oke okay di sini cukup bagus kapan dia ketemunya di sini ada titik ketemunya antara hasil adikat terus di sini punya Teddy. Ya. Teddy oke finish ini tadi tadi ada yang ini ya coba perhatikan sini apakah sudah memasukkan nilainya ataukah belum ya Oke, okay. misalkan saya ambil tadi TPS-nya, oh ada, ini volume ambil, ada ini, ada juga, ini, tinggal itu aja sebenarnya ya. Jalan, jalan, oke, okay. kita lihat dari sini, biar kelihatan seperti jarum jam dia pergerakannya minus atau panjang TPS. TPS-nya berapa? Oh, dia naik bertambah terus, terus volume ambilnya volume ambilnya kalau dia eh, sapi atau tidak ada perubahan maka dia tidak akan ada pergerakan nah, ini volume ambilnya ya misalkan itu bertambah atau seperti apa ya oh tidak berubah, berarti dia eh, tetap seperti itu berikutnya kita perhatikan berikutnya tadi rawan udah udah semua ya yang terkirim tadi rawan oke okay. rasa cukup untuk yang bahas ini nanti bisa dipelajarin lagi bagaimana mendapatkan nilai-nilai ini ya ini adalah modelnya dan ini simulasinya kalau lihat dari yang sebelumnya saya lihat punya murjani ya punya murjani ini udah cukup bagus ya dia mengerti ya. Oke okay, terima kasih stop